Terima kasih yang sudah hadir Sabar Bismillahirrahmanirrahim Jadi Eja Arum Fad Dinda Sakti Channel Tolong bantu like, komen, dan subscribe Untuk Dinda Sakti Channel nah, Ini Kita ikuti sekedar perantara Atas izin Allah, semoga yang mijat sehat Yang dipijat sehat, pemijat semua juga sehat Oke terima kasih Kita lanjut pemijatannya Tak pijetin, sama, lor, wala, no, no. Ini tak pijati Mbak Saman, tapi requestnya jauh lungguh lho, rendah oleh request yang nol-renong. Bismillahirrahmanirrahim. Wacomotanya cepat aja di luar biasa. Tepas? Tepas. Ya, harusnya cepat tau. Astaga, Allah. Tantangnya mah. Bersambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini request pemirsa kan gulik wong ayu jari modelnya. Dari Hongkong. Wedok asli kan juga cantik yang itu beda lah kalau main di rumahmu, nggak? lu? betul. Susah tidur? susah tidur ya. Insomnia, susah tidur penyebabnya telinga HP Telinga tidur, ison tidur. Kaya aku, ini sesiulah itu tak nyalain itu. <laughs> hmm? comment, dan subscribe channelnya. Yeah? langsung masuk hmm. urut hmm. tentang geografi mbak ini lihat ya, di channelnya Dinda Sakti channel. Berarti Sakti dalam namanya, -nama. Kak. Pak e Dinda -e. Sakti. E -e. Sebenarnya kan nama putranya, Kak. Berarti dikasih nama Sakti itu nama dari putranya. Iya, e -e, Semoga membawa hoki, gitu, Kak. E -e, iya, hmm. putranya namanya, Sakti. Berarti sudah punya putra? Sampo. Sampo silah majelis majelis di keadaan posisi 0050 jam malam. satu ya. lumayan enggak sama sekali. Sama sekali. Ya Allah, yo wajib wajib tapi perlu. Hmm. Roko, jom, roko, roko, perlu tidak jadi. Ya, sebentar ya, ini saya saya membagikan link video hmm. oh, lima. Dianya, mbak, waktu aku saya bagikan hmm. dari WA sebelum di sebelum di setting baru hmm. sekali membagikan video, bisa 20 video di WA beneran itu? paling mantap. Hmm. jadi video youtube itu sekali dibagikan, masuk ke 5, 5 nomor WA kalau dulu bisa mencapai 20 nomor WA sekali bagi-bagi. Hmm. Eh. <laughs> anu sebentar sebentar sebentar. Judul. Gini, gini, no. mau lihat, ini tak tidur, nek saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya ini nanti, saya mas nanti, ini nanti, Mbak sing nanti, saya ini posisi tidurnya ini gini saya gini nanti, nanti, saya mau lihat saya ini ini nanti, channel saya saya No, udah masih ke rumah sakit <tuk> Kolombian no, no ya, enam temannya enan, aku kenal kok, no. aku bisa nengokin <tuk> dia. Tidak bisa, mana sih ulas? Kalau masa itu SMA dulu, jaman dia apa pahal sepuluh? Ini campur. SMP campur, sama dia. Berarti usai muridnya Mas Murdani lah. Right? Oh, berarti Mas Murdani jadi Pesuruh sampai suka jadi siswa SMP. Oh, berarti sudah hafal dia. Mas sekalian. Apa konco-konco sing sajake? Heeh. Eh hmm. ini... rodok duwe kelebihan. Oh, oh, kenapa, betul -betul, betul -betul. Malah enake kenapa kenapa populer main. Jadi waktu uh, itu Mas Merdani memang uh, benar jadi pesuruh SMP, Zaman sempat jadi siswanya di situ. Yeah. Berarti Zaman sempat kenal apa enggak kalau yang namanya Mbak Ajis Kasora yang disebutkan itu. situ? Hmm. Enggak paling kuwi. Sore oh. Berarti kan PNS selama 3 tahun kakak kelasnya sampean apa dua 2 dua, dua kelas, kelas 2 kelas 3 waktu sama kelas 1 kan tidak ada yang namanya itu udah sama ya, kelas Lek, sa sini, siskai, siskai siskai duri <tuk> putrani, tak cari, sih. Gamping Gamping, sih. Pas e. E. E. Oh. tapi ini paham apa Lurah tapi jadi Pak, ini di semua enak Waduh-waduh enak, enak, ayu enak, tiba-tiba anak Pak Ladu sing sudah hadir ia, pak paklah gusing selamat malam si polang selamat malam tujuh tahun ini kaya kelingan bijian berarti tuh pegang erat tanganmu sih <tulan poin> kita menunggang lutut tangan buat ini tangan apa jahe apa ini- ini gitu <tulan poin> Pangan nih. iya <laughs> gimana? Neng Mas Daman biasanya berapa bulan sekali? Setiap malam minggu sebenarnya. Itu tidur itu udah. Tidur sana. Kita sana. Kita hmm. Tapi neng, ya, yo pas ah, aku soalnya minta neng beneran, hijau turun. Tidak lama. Tidak malam minggu pas storsi sini. Tidak lama ya Ron. Aku. Ber minta. Saat aku lewat gurunan tuh mampir nah, di rumah kawan guruan, silahkan. Istirahat hmm. Namanya silahkan. Uh, Namanya Anubagilara, emasnya nah, bisnisnya uh, jago. ayam jago. Oh, itu promosi kata bisnis ayam jago. Nah, ayam jago kayak yang doa amunisi buntu materi untuk apa ya? Yang hobi ayam lah, bisa datang tahu. Yang besar dong. ini. Panci laras, panci nanti kita ketemu saya, sektaring sekeh, soalnya, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, semoga, teh, semoga, teh sebenarnya benar akhirin nah. yo iki pijet muga ngeefek nang positif semakin ke depan semakin sukses sehat amin slamet pijat sehat sing pijat sehat nah. amin ra bakal amin waktu oh, apun ngetak yang, yang melihat <h behavior> tapi komentar yang komentar 3 eh nah ade iku sudah baik lannya nah amongko tidak apa-apa Pesan-pesan disampaikan pesan Lihat ya, channel saya <laughs> Ya ampun Sini? Sini. Sini, Aku dia Masak Masak jadi yang buat tuh. tapi mau masih Iya. ayo tenang lagi mas, Aku sih, mas. komentar? komentar? Eh, Es Ari Es semangat terus Mas i, terima kasih Mas Ari highlight paling like, tinggi saya friendly nggak usah timik tengah telu loh guys dia sama tapi cermin tunggu nih saya senes tunggu aja Uh -uh. Kecamatan yang lor Kecamatan yang durinan Besanya Desanya pake pake Kecamatan durinan Dusunya sumber ragu Sumber aku. Okay. terjadinya masalah sistem ini ini. Zaman dokter ini dicoba pencahayaan. kelemahannya yang pencahayaan Tak cedek le men banget, ya Allah, tuku pentol anu kaya cah cilik eh. kok jam segini kok masih pijat anu. iya dong, istimewa Alfianur juga mbak terima kasih yang sudah hadir aku pengen fokus mikir biasanya oleh belum mau tak tambah coba saya hmm. hmm. oh, iya, okay. sudah lu <tuh> Ketok et artet emeh wajana kau dah aku kau asli lah. Cengurut kau bias duduk. lagi, cepat panggil YouTube. Semua sekalian udah sampai kan oh, oh, kualitas hmm. anu, pengaruh. Hmm. Kan hmm. hmm. ya. pengaruh. 25 yang like 3 jangan lupa like, comment dan subscribe-nya hmm. untuk hmm. tejak Arum Latiwangi terus lihat like sampaian pengen roh mbak ini di channelnya Dinda Sakti Jaya eh bukan <laughs> di, Dinda channel? Sakti channel Dinda Sakti channel yuk di subscribe di like ngomong ini ini ini ini mbak mbak ketemu mas murdani tangannya di gujar itu ya pas mau belok ke arah sang perdarati lho okay. nah, ngek kuno woleh ah, atau lor dhe koki bel jani yorang nyebrang seke hmm, ngek nyebrang ikutin dhe ngecek foto ngecek ngecek malah arti sekema okay, ngecek terus okay. beheh ya kira ya tak video tak ya satu menit ruheh video yang terlihat dari Dinda tapi channel ini Mas Mordani ah nggak kucer hmm. ayo tunggu selfie ya. ayo selfie hmm. oh. jangan lupa bahagia hmm. selesai um. Bicet tenang ora bicet makanya jalan terus ya. <laughs> aku salah tingkah ngurut lo ngayu marisal tinggi jalan <laughs> ya Eh tenang oh, hmm. oh. Hmm. kumpi okay. okay. dasar benar ringan tetap iman segera luar asal okay. topeng kambingan terus keluarnya di bahagian niwara saya setujuan saya tiga kali. Muhammad Khususnya adalah Roh Jahatih Mbak Dinda khusus untuk matang Mbak Dinda rumah panceng kakak kawah hadir-hari-hari pun Mbak Dinda Allahumma ya Allah Allahumma ya Allahumma benar Mbak benar selamat alhamdulillah ella hidan al de la sanggra apapun ini kita Jangan masih kan. Posisi benernya lagi, biasa Nah. Kalah. kamu <rooks> <inter> Ini <minimalist> kayak <rinsevé> Jadi dari atas sampai bawah itu keriuk, keriuk Bunyi, semua. Bunyi. Bunyi semua. Sakit apa enak? enteng setelahnya. Ya Enteng banget. <disfruta> Aduh, ini coach asli Ini Di kamera depan. Oke, ini. Delapan hadir. Oke, sementara video saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berkenan hadir. Jangan lupa subscribe ke channel yang ini Mbak Dinda Sakti Channel. Saya terjah. Jangan lupa subscribe ke channel yang ini Mbak Dinda Sakti Channel. Saya terjah Arul Natibangi Tulangku. Eh, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan ada maksud tertentu sebatas pengenalan teknik pijat tradisional. Semoga memotivasi untuk panggilan semua selalu waspada dan jaga diri untuk kesehatan. Kesehatan kita waktu tua adalah investasi kita waktu muda. Satu toh, babilahi taufiq wal hidayah, waridu inayah, ihdina mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lalu channel ini eh, baru kita pijat, baru berbareng, ini channel jinda Sakti, channel. Aduh. Bagi konten sampai anu ya, no, no